Cahaya yang cemerlang berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang perlahan-lahan tersebar di langit. Banyak pasang mata menatap seorang pria muda, yang berjalan keluar dari dalam kekuatan liar dan kejam itu. Mata mereka tampak terguncang. Siapa yang mengira bahwa lindung benar-benar dapat memblokir serangan gabungan dari Hua Chen dan Susiu? Sungguh formasi yang kuat beberapa individu yang lebih berpengalaman dengan cepat memiliki ekspresi serius di mata mereka ketika mereka menatap formasi cahaya 10.000 kaki yang berputar di langit mereka dapat mendeteksi fluktuasi energi yang relatif kuat yang terpancar darinya untuk memiliki keberanian untuk menentang Huachen dan susu sepertinya lindung memang memiliki beberapa cara lindung menginjak ruang kosong sementara energi megah berputar di sekujur tubuhnya seperti angin kencang Memegang tongkat kaisar petirnya, cahaya petir terus-menerus mengalir turun dari atas, sementara kedua matanya tampak setajam pedang. Dia tahu betapa kuatnya dua individu di depannya. Oleh karena itu, dia tidak berencana menggali kekuatan mereka. Sebaliknya, melawan serangan gabungan mereka, langkah pertamanya adalah memanggil alat yang kuat seperti formasi alam semesta kuno. Namun, meskipun formasinya sangat kuat, itu tidak dapat sepenuhnya memblokir dua iblis yang berdiri di depannya Formasi itu cukup kuat. Biarkan aku menanganinya. Kamu harus pergi dan bunuh dia. Susiu mengangkat kepalanya, mata berbentuk berliannya menatap acuh tak acuh pada formasi, sebelum dia berbicara dengan suara lemah. Baik, Kuo Chen membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya menjadi gelap dan dingin ketika dia mengepakkan sayap iblis di punggungnya, yang ditutupi dengan tulang yang tajam. Segera, tubuhnya menghilang secara misterius. Bang, segel yang dibentuk oleh tangan lindung berubah saat wajan menghilang. Formasi di langit berputar sebelum seberkas cahaya yang mengandung gaya disintegrasi melesat ke bawah. Swoosh. namun seketika sinar cahaya itu menembak ke bawah. Sinar cahaya hitam melesat ke langit itu secara langsung memblokir sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu. Orang bisa melihat Susiu perlahan-lahan menjulurkan telapak tangannya yang hitam jika seseorang mengikuti arah cahaya hitam. Kamu berani bertarung melawan kita berdua sendirian. Sayangnya, kamu terlalu bodoh. Petik 2. Ruang di depan Lindung tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum wajan muncul dalam sekejap. Dia memberi Lindung senyum ganas. Mengepalkan tangannya. Orang bisa melihat duri iblis hitam yang sangat tajam memanjang dari tinjunya saat pukulan dilemparkan. Bang, udara di bawah telapak tangan Huachen meledak dan lekuk terbentuk di bawah telapak tangannya. Angin telapak tangan yang kuat, yang bisa serius melukai ahli tahap kematian mendalam, dilemparkan dengan kejam ke arah Lindong. Dentang, cahaya kilat bersiul dari tongkat kaisar cahaya. Itu segera bentrok berat dan kejam terhadap angin tinju Huachen. Suara logam bergema sebagai riak energi yang terlihat dengan mata T3L4N4 nanogram. Menyebar di langit. Angin menyebar dan Lindung buru-buru mengambil selusin langkah kembali. Segera, dia dengan serius menginjak tanah dengan tongkatnya. Baru kemudian, dia akhirnya berhasil menghilangkan kekuatan itu. Mengangkat kepalanya. Dia menatap Hua Chen, yang hanya mundur selangkah. Dengan ekspresi serius di matanya. Terlepas dari berapa banyak teknik yang dimiliki Lindung. Kua Chen pada akhirnya adalah ahli tahap kematian mendalam yang asli. Selain itu, yang terakhir juga tahu seni bela diri yang sangat kuat. Oleh karena itu, itu bukan tugas yang mudah bagi Lindong untuk mengalahkannya. Hanya itu yang kamu punya. Kua Chen memandang Lindong dengan mengejek. Cahaya hitam di tubuhnya melebar dan menyusut tak terkendali seperti ular beracun. Matanya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mengepakkan sayap iblis di belakang punggungnya. Dia benar-benar berubah menjadi cahaya hitam yang melesat ke depan. Mata Lindung sedikit menyipit saat dia menatap cahaya hitam itu, yang bergerak dengan kecepatan yang menyilaukan. Dengan sentakan tubuhnya, dia mengulurkan sayap naga hijaunya. Lampu hijau menyala sebelum dia menghilang dalam sekejap. Bang, sebuah tinju yang terbungkus oleh cahaya hitam pekat memotong udara dan dengan kejam menabrak tempat di mana Lindong menghilang. Udara bertekanan tampak bersiul seperti meriam udara, membentuk lubang sedalam seribu kaki di puncak gunung di bawah. Apakah kecepatannya meningkat? Kuah Chen muncul dalam sekejap. Dia melirik Lindong, yang telah muncul di kejauhan dan mengangkat alisnya. Kecepatan yang terakhir jelas telah meningkat secara signifikan setelah mengaktifkan sepasang sayap naga hijau. Di puncak gunung lain, Lingshan mendukung Tang Sin Lian ketika kedua gadis itu melihat perkelahian mengejutkan yang terjadi di langit, mata mereka menjadi muram. Keduanya bisa mengatakan bahwa Lindong tampaknya telah mengalami sedikit kerugian di kepala saat bertarung dengan Huachen. Selain itu, fakta paling penting adalah bahwa Susiu, yang sekuat Huachen, belum bergabung dalam pertarungan. Pada saat ini, yang terakhir hanya menghalangi formasi di langit. Jika dia berhasil membebaskan dirinya dan bergabung dengan pertarungan, Lindong pasti akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. Biarkan aku memulihkan diri sebentar dan aku harus bisa mendapatkan kembali kekuatanku. Tang Xin lain mengepalkan giginya dan berkata, Mulingshan menggigit bibir merahnya. Tangan mungilnya tidak bisa membantu tetapi perlahan-lahan mengencang saat dia menatap pertempuran menakjubkan yang terjadi di langit. Sementara itu, Cahaya biru melonjak di kedalaman matanya. Pertarungan di langit menjadi semakin sengit. Kedua sosok melintas di langit seperti kilat. Riak energi yang mengejutkan akan meledak setiap kali mereka bentrok. Divine Lightning Demon Elimination Eye. Ceritan keras terdengar. Segera, kilat melintas. Sinar petir yang terang keluar dari mata iblis. Yang muncul di antara alisnya. Itu menembak ke arah bayangan hitam di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Bang. Petir menakutkan menyebar, dan sosok itu didorong mundur oleh seribu kaki. Cahaya hitam menyusut dan mengembang di tubuhnya sedikit melemah. Petir naga siling, skyscraper Lindong, telah bertarung dengan banyak orang selama bertahun-tahun, dan dia secara alami sangat berpengalaman dalam pertempuran. Serangannya tiba-tiba menjadi sangat ganas ketika dia melihat celah dari Huachen. Dalam sekejap, dia muncul di depan Huachen, tongkat kaisar petir meletus, dan naga kilat bangkit. Itu dibebankan maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Ledakan, petir liar dan kekerasan menyebar sementara Hua Chen mundur sekali lagi. Asap hitam mengepul dari tubuhnya dan jejak hitam hangus membuatnya tampak agak menyedihkan. Karena ini adalah pertama kalinya Hua Chen direduksi menjadi kondisi yang menyedihkan sejak dia muncul. Ini menyebabkan kegemparan baik di dalam maupun di luar cermin tak terukur. Banyak penonton yang diam-diam terdiam. Lindong memang individu yang cukup mampu. Dia benar-benar dapat menemukan celah dari lawannya saat dalam posisi tidak menguntungkan dan meluncurkan serangan balik. Melayang di langit, Hua Chen mengenakan ekspresi suram di wajahnya saat dia melirik potongan-potongan tubuhnya yang hangus. Lindong telah mengambil keuntungan dari pembukaan dan melukainya, menyebabkan dia kehilangan muka. Habisi dia, penundaan dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Jangan lupakan tujuan utama kita. Di kejauhan, Susiu tiba-tiba berbicara dengan suara lemah. Kua Chen sedikit mengangguk, dia menatap lindung mengancam sementara cahaya hitam mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Segera, simbol hitam di tubuhnya menjadi semakin mencolok. Tapak api hitam aneh menari-nari di kulitnya. Nyala api membakar dan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Susiu sekali lagi mengangkat tangan hitamnya yang gelap sementara api hitam naik ke tubuh Huachen. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka akan menyerang lagi. Uff! Ketika Lindong melihat adegan ini, dia tanpa sadar menghirup udara dalam. Hanya setelah berselisih dengan Huachen, apakah Lindong akhirnya mengerti betapa kuatnya dia? Jika Susiu bergabung dalam pertarungan pada saat ini, tekanan padanya akan melonjak beberapa kali. Bahkan Lindong merasakan sakit kepala hebat saat berhadapan dengan lawan yang sangat kuat. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik. Bang-bang, formasi alam semesta kuno yang besar di langit sekali lagi mulai berputar perlahan. Penyebaran riak yang sangat kuat. Swoosh, lampu merah terang bersiul langsung dari telapak tangan Lindong. Itu membengkak dengan angin dan berubah menjadi kuali merah besar. Kuali bergetar dan delapan lampu merah terang tiba-tiba bersiul. Setelah itu, mereka berubah menjadi delapan gerbang merah terang besar di langit. Gelombang penyebaran panas yang mengerikan. Delapan tingkat pembakaran Sky Guides. Kekuatan Yuan di udara tampaknya telah berubah liar dan ganas saat delapan gerbang merah terang muncul. Mata banyak penonton juga menjadi husyuk. Lindong tidak berhenti setelah memanggil Burning Sky Guides dari Kuali Burning Sky. Dia tiba-tiba membanting petir kaisar tongkat di tangannya dengan berat ke tanah sebelum 10.000 kilat mendesing ke segala arah. Mengaung, raungan ngecek dipancarkan. Segera, tak terhitung jumlah orang melihat 9 naga petir besar membumbung ke langit. Guntur yang mengejutkan bergema dan mengguncang seluruh tempat. Petir kaisar tongkat 9 naga kembali di langit. Formasi besar 10.000 kaki berputar. Bersama dengan delapan gerbang dan sembilan naga di posisi. Serangan yang luas dan perkasa ini bahkan menyebabkan ekspresi duo wajan untuk berubah. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab seribu serangan tiga cabang. Ledakan, kekuatan Yuan alami di sekitarnya mulai mengamuk dan berubah menjadi liar. Ketika naga petir berdesing di sekitar gerbang merah terang. Fluktuasi yang dihasilkan begitu menakutkan sehingga menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah secara drastis. Tiga serangan kuat ini bisa langsung membunuh ahli tahap awal mendalam kehidupan. Bahkan, bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan berani meremehkan mereka. Orang ini benar-benar dapat mengandalkan kekuatan tahap kehidupan mendalam sempurna untuk melepaskan serangan sebesar ini. Formasi alam semesta kuno. Rotasi terbalik. Lindong berdiri di udara saat energi agung bersiul di sekeliling tubuhnya. Pada saat ini, semua energi di dalam tubuhnya telah diaktifkan. Teknik segelnya berubah dan tangisan rendah dan dalam dipancarkan. Gemuruh, formasi besar 10.000 kaki di langit perlahan-lahan berputar ketika energi besar dan kuat berkumpul di dalam formasi. Sementara itu, fluktuasi yang sangat kuat terus memancar. Gerbang langit 8 tingkat pembakaran. Dalam formasi, Lindong sekali lagi berteriak keras. Kuali Burning Sky bergetar dan bersenandung. Sebelum delapan sinar cahaya merah tiba-tiba mendesing keluar darinya dan langsung menuju delapan gerbang yang terbakar di langit. Bang, delapan Burning Sky Guides membengkak ketika delapan lampu merah menyala ke mereka. Tepat, sinar cahaya merah terang keluar dari masing-masing. Mereka saling silang sebelum gunung berapi besar sepuluh kaki samar-samar terbentuk. Sembilan naga kembali. Petir kaisar segel. Lindong mengambil langkah maju. Tongkat kaisar petir di tangannya tiba-tiba mengeluarkan tepukan guntur saat kilat menyilaukan bersiul ke depan. Tekanan mengejutkan muncul dari tongkat kerajaan. Tongkat kaisar petir adalah harta yuan murni yang tidak kalah dengan burning sky cauldron. Bahkan, itu bahkan lebih unggul dalam hal kemampuan ofensifnya. Namun, Lindong tidak melepaskan kekuatan penuhnya di masa lalu. Kali ini, Lindung jelas harus melepaskan semua kemampuannya untuk menghadapi musuh yang tangguh di depannya. Gemuruh, sembilan raungan naga petir muncul di langit. Kepala dan ekor mereka terhubung. Cahaya dari petir diputar dan berubah menjadi segel naga petir besar, yang tergantung di langit. Serangan kuat seperti itu. Ketika Tang Sin Lian melihat tiga serangan berbeda berputar di langit, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ada kejutan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan dia bisa mendeteksi bau bahaya dari serangan ini. Orang itu, mata cantik Tang Sin Lian menatap pemuda yang berdiri di langit. Sepertinya memang benar bagi Moluo untuk memeluknya dengan sangat hormat. Tampaknya ada kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang kurus. Bahwa dia tidak bisa berharap untuk menyaingi. Lindong, kami hanya bisa mengandalkanmu. Ekspresi Huachen dan Susiu sedikit berubah ketika mereka melihat serangan mengejutkan di langit. Mata mereka yang biasanya dingin dan mengejek akhirnya menunjukkan kejutan. Serangan di depan mereka telah jauh melampaui batas dari ahli tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Ini semakin mengejutkan, Huachen tertawa. Peningkatan jumlah api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, matanya yang hitam pekat semakin suram. Bocah ini sangat berbahaya. Yang terbaik adalah memusnahkannya. Susiu menatap Lindong dan perlahan berkata, Tenang, dia tidak akan melewati hari ini. Kua Chen tertawa ganas. Mata Lindong acuh Acuh saat dia menatap kedua orang di langit yang jauh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak berguna, dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk mereka berdua. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya pada saat berikutnya. Serangan tiga cabang. Bunuh iblis. Bang. Setelah tangisan rendah lindung terdengar, cahaya mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan dalam formasi besar di langit. Tepat, sinar cahaya energi besar seribu kaki tiba-tiba melesat maju. Gunung berapi sepuluh kaki selesai dalam formasi api. Magma tergagap keluar dari puncak gunung berapi saat seluruh gunung berapi merobek langit. Selanjutnya, bersama dengan bayangan besar, itu langsung menekan ke bawah ke arah duo Huachen. Mengaung, segel kaisar petir melayang di langit sementara naga petir berputar di sekitarnya. Oman naga terdengar sebelum itu berubah menjadi cahaya kilat yang terang dan mendesis ke bawah. Gemuruh, tiga serangan yang sangat kuat merobek langit. Momentum mereka membuat banyak ahli takut. Kemungkinan bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam hanya bisa memilih untuk bersembunyi dari serangan seperti itu. Lindong Aku akan mengajarimu bahwa jarak di antara kami bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh teknikmu. Namun, Hua Chen hanya tertawa ke arah langit ketika menghadapi serangan yang menakutkan ini. Api hitam mengerikan tiba-tiba melanda. Cara yang digunakan untuk menghapus matahari cukup menakutkan. Tubuh iblis langit hebat. Penghancuran iblis. Api hitam menyapu langit. Pada saat ini, sepertinya seluruh cermin yang tak terukur berubah menjadi sangat gelap. Palem makan langsung. Susiu mengulurkan lengan hitam legamnya. Sikap acuh tak acuh hadir di matanya. Dia mengepalkan tangannya sebelum ruang di belakangnya segera runtuh. Telapak hitam besar sepuluh ribu kaki tampaknya telah merobek dunia lain dan tiba di sini. Bersama dengan aura jahat tak berujung. Serangan telapak tangan menyerang. Bang bum. Seluruh tempat itu sepertinya meledak pada saat ini. Banyak retakan besar menyebar dengan cepat di atas gunung yang tak terukur. Bentrokan yang akan memastikan menyebabkan seluruh gunung bergetar. Swoosh. Serangan megah melesat melewati langit. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras seperti dua meteorit terbang di depan banyak sepasang mata yang terkejut. Ledakan. Suara keras muncul di titik tabrakan. Serangan energi yang tak terlukiskan menyebar di langit seperti gelombang besar dengan cara yang sangat spektakuler. Bang Bang Bang. Banyak puncak menjulang tinggi di gunung imeasurable secara bertahap runtuh di bawah dampak yang ditimbulkan. Batu-batu besar berguling dan tanah mulai bergetar hebat. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar cermin yang tak terukur menatap tajam pada epicentrum gelombang serangan energi. Hanya serangan siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam bentrokan yang menakutkan ini. Energi liar dan keras akhirnya menghilang. Api hitam naik setelah energi tersebar. Setelah itu, tawa nyaring terdengar. Lindong. Apakah itu teknik kamu yang paling kuat? Ini hampir tidak penting. Petik 2. Banyak pasang mata mengikuti tawa yang keras. Setelah itu, mereka melihat tubuh wajan muncul dari dalam api hitam. Meskipun beberapa luka telah muncul di tubuhnya, auranya masih sangat brutal dan kuat. Agak jauh, ruang robek di belakang Susiu juga secara bertahap menghilang. Telapak tangan raksasa sepuluh ribu kaki juga lenyap tanpa sadar. Dia benar-benar menghancurkan kedua serangan kita. Mata berbentuk berlian susiu menatap sosok kurus di kejauhan. Matanya tanpa sadar menyusut sedikit. Meskipun mereka telah memblokir tiga serangan menakjubkan dari Lindong. Itu hanya mungkin setelah mereka melepaskan serangan yang kuat. Dia sadar bahwa meskipun senyum dingin dan penghinaan Huachen kenakan di wajahnya. Hati yang terakhir jelas sedikit digerakkan oleh teknik Lindong. Bocah ini bukan individu biasa. Serangannya diblokir. Ketika Mu Lingshan melihat adegan ini, ketidakpuasan melintas di matanya yang besar saat dia berbicara. Tidak perlu malu. Duo Huachen tidak menahan ketika mereka menyerang juga. Namun, mereka berdua hanya berhasil memblokir serangan tiga cabang dari Lindong. Ini tidak dianggap sebagai kegagalan dari sudut pandang Lindong. Tang Lian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bahkan dia akan kesulitan memblokir serangan sebelumnya dari Duo Huachen. Namun, setidaknya, serangan itu diblokir oleh Lindong. Agak terlalu dini untuk merayakan. Di langit, ketika riak energi perlahan menghilang, sesosok kurus tiba-tiba muncul. Lindong menatap Huachen dan Susiu yang jauh, yang dipisahkan oleh serangan sebelum sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi busur. Segera, dia mengepalkan kedua tangannya. Tato cahaya naga hijau. Kalian semua muncul sekarang. Mengaung, lampu hijau yang gemerlap tiba-tiba meletus dari dalam tubuh Lindong. Bersama-sama dengan riak menakutkan yang akan menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Kelima puluh tato lampu hijau naga menyapu ke depan. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.